Halo sahabat semua, tahukah sahabat bahwa mangrove atau tanaman bakau memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Tanaman ini beradaptasi dengan membentuk akar-akar khusus untuk dapat tumbuh dengan kuat dan membantu mendapatkan oksigen dari udara. Ternyata banyak manfaat yang bisa kita rasakan dengan adanya hutan bakau, antara lain. Yang pertama apotek hidup, pemanfaatan hutan mangrove sebagai apotek hidup kini sudah mulai dilakukan. Mengapa demikian? Hampir semua jenis tanaman yang tumbuh dan juga hidup di dalam hutan mangrove dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat alias apotek hidup. Dengan fungsi ini, maka secara tidak langsung, hutan mangrove bisa berperan sebagai apotek hidup yang dapat membantu mengatasi permasalahan kesehatan yang dialami oleh mereka yang tinggal di sekitar hutan mangrove. Kedua, mencegah abrasi dan menjaga kestabilan garis pantai. Abrasi merupakan proses pengikisan daratan atau tanah yang banyak terjadi karena faktor gelombang air laut. Ketika daratan terlalu sering mengalami gesekan dengan air laut, maka hal ini akan menyebabkan terjadinya abrasi. Di mana daratan akan menjadi semakin terkikis dan menyempit. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya luas daratan dan dapat menyebabkan air laut mudah naik ke permukaan. Di sinilah hutan mangrove melaksanakan fungsinya untuk menjaga agar hal ini tidak terjadi. Dengan adanya hutan mangrove sebagai proteksi daratan dari terjangan air laut, maka tumbuhan mangrove melindungi pantai, sehingga kemungkinan terjadinya abrasi dapat diperkecil. Hal ini setidaknya akan menjaga kestabilan garis pantai. Manfaat berikutnya adalah mangrove merupakan penghasil kayu untuk bahan bangunan dan kayu bakar pohon-pohon yang ada di dalam hutan mangrove juga bisa dimanfaatkan persis seperti pohon yang terdapat pada hutan-hutan darat pada umumnya ya kayunya bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan seperti pembuatan papan dan juga mebel serta furniture selain itu kayu dari tanaman yang berada di dalam hutan mangrove juga bisa dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai kayu bakar yang dapat menghemat penggunaan bahan bakar fosil Ketiga, mereduksi gelombang pasang air laut dan mencegah tsunami Alasan utama mengapa hutan mangrove dapat mencegah terjadinya bencana alam seperti tsunami adalah karena pohon-pohon dan juga tanaman yang terdapat di dalam hutan mangrove memiliki kemampuan yang sangat baik untuk mereduksi gelombang pasang air laut jadi ketika air laut mengalami gelombang pasang, hutan mangrove mampu untuk mereduksi akibat yang ditimbulkannya. Keempat, sebagai lokasi hidup biota laut. Daerah hutan mangrove juga merupakan daerah yang masih berisi air laut dalam jumlah banyak. Hal ini membuat lokasi hutan mangrove menjadi tempat tinggal dari beberapa hewan laut seperti ikan, ubur-ubur, dan kepiting. Beberapa hewan laut juga memanfaatkan lokasi yang berada di area hutan mangrove untuk mendukung proses pemijahan dan juga menjadikan hutan mangrove sebagai nursery ground untuk membantu membesarkan anak-anak mereka Manfaat keenam sebagai bahan baku kertas dan tekstil Sama seperti kayu lainnya, kayu yang berasal dari tanaman di hutan mangrove bisa juga dimanfaatkan sebagai bahan baku dari kertas Kertas yang terbuat dari bahan dasar kayu yang ada di dalam hutan mangrove memiliki kualitas yang sangat baik. Tidak kalah dengan kualitas dari kertas yang dibuat dengan batang kayu dan juga kulit kayu seperti pada umumnya. Selain itu, kulit kayu pepohonan yang terdapat pada hutan mangrove juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku, pembuatan tekstil, atau kain. Ketujuh, hutan mangrove bisa dikonversi sebagai lahan tambak. Beberapa lokasi hutan mangrove juga dapat dimanfaatkan sebagai lahan tambak ikan atau udang. Kondisi air yang baik merupakan salah satu hal yang dapat membuat hutan mangrove sangat baik untuk dijadikan lahan tambak. Dengan adanya lahan tambak pada lokasi hutan mangrove, maka para penambak tidak perlu repot mencari lahan tambak hingga ke tengah-tengah laut, yang tentunya akan memakan waktu yang begitu banyak. Yang kedelapan dimanfaatkan sebagai pupuk. Para petani pun bisa juga memanfaatkan lokasi hutan mangrove untuk mengambil pupuk Biasanya sisa daun yang sudah mengendap dapat dimanfaatkan penggunaannya Sebagai pupuk kompos yang dapat membantu meningkatkan produksi pertanian Manfaat yang ke-9, hutan mangrove bisa dijadikan lokasi ekowisata dan pusat kajian ilmu pengetahuan Di ini yang paling menarik adalah hutan mangrove yang disulap menjadi lokasi ekowisata mangrove sekaligus pusat kajian ilmu pengetahuan banyak wilayah hutan mangrove yang dimanfaatkan sebagai lokasi ekowisata hal ini membuat para wisatawan dan juga turis bisa berekreasi menikmati pemandangan hutan mangrove yang alami dan asri bukan hanya itu saja keberadaan dan keunikan hutan mangrove dengan berbagai jenis mangrove yang dimilikinya menyebabkan hutan mangrove menjadi sentra edukasi dan rekreasi yang sangat populer Hal itu juga tentu berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Melihat betapa besarnya manfaat mangrove bagi kita semua, sudah selayaknya lah kepedulian kita terhadap pelestarian mangrove terus ditingkatkan. Mari kita ikut berpartisipasi dalam program penanaman dan penghijauan pada hutan mangrove untuk membantu pelestarian kawasan hutan mangrove. Mari jaga! Lestarian hutan mangrove kita